alas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau saya tinggal diam-diam aja di Jakarta dan tidak mau keliling Indonesia, tangan pengharapan hanya akan ada di Jakarta saja. Tapi karena saya pergi keliling Indonesia, sekarang tangan pengharapan ada di 70 titik di seluruh Indonesia. Kita nggak akan membangun sesuatu jadi besar tanpa memulai dari yang kecil kita juga tidak bisa membuat sesuatu jadi besar tanpa fokus yang jelas, visi yang jelas dan kita nggak bisa membangun sesuatu jadi besar tanpa komitmen untuk membangunnya dan bekerja keras yang berikutnya kita harus bisa dipercaya excellent saya percaya bahwa nilai kepercayaan itu sangat mahal Percayaan adalah sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang Amsal 22 ayat 1 bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas banyak orang tidak jaga nama baik menipu orang, membohongi orang lain dan tidak berpikir jangka panjang bahwa mungkin dia berpikir dia mengecewakan satu orang, it's fine tahukah Anda bahwa nama baik itu sangat berharga Menjaga nama baik itu bukan bicara soal pride kita Tapi bicara soal kepercayaan orang lain Menjaga kepercayaan orang Banyak hari ini generasi yang menuai nama baik Daripada nenek moyangnya Dan hari ini mereka hidup jauh lebih mudah Karena kepercayaan yang turun temurun Bagaimana kita menghidupi waktu kita yang terbatas untuk supaya kita bisa membangun sesuatu, kita harus mau terus belajar, mengevaluasi apa yang kita, sudah kita bangun, mau belajar dari orang lain yang uh, sudah jauh lebih maju dari kita, mau mendengarkan nasihat, dan mau terus berkembang. Jangan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Setiap tahun saya selalu berdoa dan minta pimpinan Tuhan Staf yang bilang, Ibu Heni ini berubah-berubah terus. Saya bilang bukan berubah, tapi berkembang. Jadi, ada hal-hal yang baru lagi yang kami kerjakan, ada remodifikasi, nah, terutama ketika kita melihat keadaan serba sulit, tentu harus ada penataan ulang dalam pengelolaan manajemen, pengelolaan uh, cara kerja. Semuanya harus ditata kembali. Kita mau berubah, mau bertumbuh dan mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat Amsal 19 ayat yang kedua berkata tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik orang yang tergesa-gesa akan salah langkah dikatakan tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik kelihatannya rajin, kerja terus tapi nggak mau bertumbuh dalam pengetahuan tidak mau belajar, tidak mau mengevaluasi diri Maju, kalau kita hanya bermodalkan rajin aja, pastikan kita mau belajar terus. Amsal, ayat 15 berkata, "Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat?" Ia bijak. Saya membuka diri untuk ditegur oleh mentor saya, oleh board advisor Tangan Pengharapan. Saya terima masukan dari staf juga, tapi saya percaya bahwa orang yang mengerti. Visinya Dia akan terus maju dan tetap uh, kuat meskipun banyak tantangan Masukan-masukan dari orang bukanlah tantangan Tapi membuat bahan pertimbangan supaya kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan ke depan Kalau Anda tahu waktumu terbatas, jangan sia-siakan waktumu Pastikan kau mulai merenung apa yang kau mau bangun dengan hidupmu Start small, start now Tuhan Yesus memberkati, live better life